Nabi Zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering mengedikan tentang al Tentang tragedi utawi praharam. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah mengedikan Saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba. Gimana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril. Jika kamu mau usah, tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat do, sebelum saya Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-extrem ini. Jadi ini terus mengajikan bahwa nanti pada akhirnya ragu, rawung dolim berbunuh, termasuk kita-kita di -kita sholah. Jadi sempat masuk suaranya. Uang untuk khawt, untuk khawtin nabi berarti mendekati nama keluarga, bahkan bagian lewat khawtin nabi itu fitnah. Makanya kalau ini cerita, ini kamu salah paham, tuh. Orang khawat itu sholat sholat, kok justru karena kesaleannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena karena solatnya itu kemudian mengharamkan barang yang buka, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya subuh. Penyakit yang sholat mesti berhenti. Ada jajal awet ke itikaf di masjid seminggu, soles seminggu, enggak meto as perpal perempul, enggak padahal leleng pengiran nih so neng oma, so neng cuma ndeni so kan, ini neng metje, itikaf seminggu ya, oke enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, ya enggak, enggak, Pak, habis neng pasar, dagang rumah anak kutu ya. Cuma ABM kan dia jadi pelepak-lepok ini masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepok ini masjid seminggu aja, gak enak. Terus monfoni orang lain. Wah, gagal. Jadi sebentuk kesalahan itu pasti melahirkan tragedi. Jadi tadi kamu ikat di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Kamu anggap tidak sebaik kamu apa dengan Tuhan? Kalau di jalan-jalan... terus, -jalan, Kamu nyai di satu daerah yang ngaji sepuluh-dua puluh. Nanti kamu kecewa. Orang sini nggak senang ngaji, nggak senang kebenaran, nggak senang kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin merawat anaknya juga ibadah. merawat ya, keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu, kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah. dia. Ya. jadi Orang koaret dengan background kaya itu, itu paling mudah, begitu sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi, mau disampaikan ke halusin Nabi, dia mau sampai ke telaga Nabi, tapi pas mau sampai ke telaga terus Nabi diingatkan oleh Allah, mereka ada layak masuk surga." Inna si mereka bikin kita bisa setelah kamu. Tapi itu umatku ya, ya Allah saya kenal mereka, mereka kenal saya. Ya, tapi subkon, subkon itu harus kamu harus dijawabkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalahan melahirkan tragedi? Kalau cerita, dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalahan. Yeah, terlambat, ngaji, semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalahan, paling tidak klaim kesalahan. Ya, yes, paling tidak klaim Allah Karena semua sebentuk kesalahan Atas nama agama Tentu langsung dikaitkan dengan Allah Bertautan dengan hukum Allah Kalau sudah kamu yakini itu hukum Allah Tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir Siapa saja yang menentang Karena kamu anggap melanggar hukum Akhir dari itu tentu kamu akan Tahlil udang Kalau tidak, halal halal ini no Karena setiap pelanggaran atas nama agama Tentu dianggap melanggar hukum Allah Hingga orang yang klaim demikian Kan mudah mengkafirkan orang lain Karena dianggap wani pengera Paham ya? Okay? Nah kalau sudah menfani seorang lain berani Tuhan Tentu darahnya dihalalkan Kayak kasus kaum kewaris Sebetulnya saat Ali Mu'awiyah itu Melakukan konflik atau terjadi konflik saling bunuh saling perang kelompoknya saling mawiyah saling serang. itu kan tragedi duniawi biasa dalam video pasti ada gejolak ada demonstrasi ada perubutan kekuasaan. sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa misalnya kayak kayak trigi maksudnya triginan berbakul bakso kan nggak bakul bakso trigi triginan ini orang malah berbakul es rukun tidak bisa kamu logika panas musuh adem bakul bakso jadi berbakul es rukun Aku batu bakso, tapi bakal es, bakal es, pada aduknya itu, Pak? Bukan. Aku ingat, itu ngujurnya nak saingan, sejak jenis. Mereka kalau aku, itu raja aman. Raja, yang nyanyi aku, itu alimnya sekalibra aku, apa? Paling mau bisa ingat, ya, aku hasil, Pak. Kalau kelas-kelas ringan, kan, musuhnya ke kelas. Kalau kita ngalim, ini, saya nggak libur, tapi rapat musuh. Ah, jeneng alime kaliber tur fasilitas biasa. uang rapati nyucu, uang ora pati hormati, wong kabeh drengki apane. Mau koyo yo mak turu temangtang ning kos dijrengeni apane. Eman uang elmo ni, wong ora pati drengki munko wae elmo ni. fasilitas biasa. Loh kok kaya ngiki.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 jadi gulaun biasa mama lama tentang gila gulaun mereka mengubah lebih anak gulaun. Gak biasa ada mobil di rumus, semua nggak bareng gulaun. Kak lagu gini pun, betul mobil. Naudzum Allah, muter terang bilang. <laughs> <laughs> nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarizmi meyakini Ali melahirkan Sulmatan Siddi, melahirkan penciptaan agama. Salmatan Siddi, lo Sulmatan Siddi itu penciptaan agama. Mu'awiyah juga dituduh demikian. Salmatan fitri. Akhirnya orang koharis lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang didugasi membunuh Ali, didugasi membunuh Mu'awiyah, dan didugasi membunuh Amr'ud-Nu'as yang di Misir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melekan tragedi Islam. Harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu itu lewat kesalahan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang kusuk, -orang senang ikhtikaf, senang pikir. Tapi punya keputusan, tinggal ini tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara di Mesir, di Sudan, di Khortum, di Dalgur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah juga. Sehingga kelompok lain, ya orang sunni, bandesia, si ahmal itu dia Mungkin kita disyukur, kalau pula ini, kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi Bedol Soalnya, mungkin menggelas neng Gurih, orang terus "Sudah, so, nanti susu gue jadi wong jowo." Saya rasa coba, nongkrongin hal gitu. Saya rasa rasa Kiai yang hidup apa, teh mau gudal, bagus sekali. Saya ada saya rasa dua. Paling banter yang dikasih latihan ngirim tarmihin, tarmihin. Ayo, <gitu> pikir ramah nih. Tarmihin, kok, taramah nih. Ya paling misalnya mati dikijab, orang-orang yang dimati. <laughs> orang gitu. Faham, semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Al-Mu'awiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren, Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang majusi, Abu Lulul al Majusi. Era Usman, banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang, orang Islam semua. Bahkan ulama-ulama orang-orang kategorinya tuh salaf. Mun, mun salaf menimpaya. Bayat Madin enggak kenal hukum mengumi wong murtad itu biasa. <guruh> Karena daftar kemurtadan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Zaman kalau ngaji ulama Ba'al, ulama Salaf itu berapa mudah, betapa mudah orang-orang masuk kategori nomo so. murtad. Mantem ajaran. Gak Lagi bantah aku ketakut, Nak bantah? ya bantah takut tak dong. Itu memang resiko.